Seperti halnya manusia, pentingnya menjaga kebersihan juga kesehatan mulut dan gigi, anjing peliharaan kita pun demikian. Bahkan fungsi gigi bagi anjing tidak sekedar untuk mengunyah makanan, memotong dan mencabik, namun gigi anjing juga merupakan senjata untuk mempertahankan diri. Oleh karena itu, rutin memeriksa rongga mulut dan mengecek kondisi kesehatan gigi anjing adalah suatu keharusan. Ada beberapa cara untuk merawat gigi anjing dari sisa makanan dan flak juga karang gigi. Antara lain adalah dengan rutin menyikat gigi, memberikan mainan tulang-tulangan atau rawai, memberikan snack dental atau makanan cemilan pembersih gigi. Dan jika karang gigi, dental plaque sudah terlalu tebal. Maka harus dibawa ke dokter hewan untuk dilakukan scaling tit yang memerlukan peralatan khusus layaknya alat yang ada di dokter gigi manusia. Dan perawatan sederhana untuk mencegah bau mulut dan tumbuhnya karang gigi sebaiknya dibiasakan diberikan satu potong snack dental sebagai makanan penutup tiap malam menjelang tidur. Snake Dental banyak dijual di pet shop, dengan beragam merek bentuk dan ukuran sesuaikan dengan umur anjing. Semoga informasi ini bermanfaat, diambil dari berbagai sumber. Nyopia Explorer Channel